Teman-teman, hari ini... Eh, malam ini aku bakalan teraweh Yuk ikutin jejak terawehku Spesial edisi Ramadan. Beberapa saat kemudian... Beberapa saat kemudian... Teman-teman yang di rumah... Kalau kalian teraweh biasanya berapa menit sih? Kalau aku hmm, sekitaran 3 menit 11 rokaat sih. Kalau kalian berapa menit berapa rokaat tulis di komentar ya. Aku mau berangkat hampir hampir hampir isya nih. Yuk guys sampai jumpa nanti habis teraweh. Bye bye rahmani allah Akbar. Assalamualaikum kau menjadi Beberapa saat kemudian... Buset dah, Kakak, kayak biasanya cepat banget sulatnya. Hmm, ngomong-ngomong si Tono kemana nih gak kelihatan. Hmm, udah deh tinggal pulang aja, biarin. Kan sama hmm, teman-temannya kalau dia ikut raweh. Gak mungkin kan sendirian, Kan dia, kan dia mau perang sarung katanya tadi siang. Oh iya maaf ya guys, gak aku buatin animasinya karena lupa Maaf banget guys, oke okay. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys Aku mau pulang dulu hmm, Aku kasih bocoran ya guys tentang video selanjutnya hmm, Videonya itu hol holor, eh kolor, eh Apa sih? Holor, eh molor horor ya horor Nah itu pokoknya horor horor gitulah Oke okay, guys bye bye bye teman-teman asal <coughs> susah banget ngomong guys assalamualaikum warahmatullahi